Halo bosku, berjumpa lagi dengan channel youtube saya Nah kali ini saya akan berbagi video tutorial atau cara bagaimana menginstal microsoft office 2021 ini ini Microsoft Office 2021 Pro Plus. Nah, bagaimanakah caranya? Itu sangat mudah. Tonton terus video ini sampai akhir. Kita sediakan Microsoft Office 2021 Pro Plus dengan binernya. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, kita klik dulu subscribe, like, comment, dan share di bawah video ini ya bosku untuk mensupport terus channel YouTube saya. Yuk kita langsung saja. Oke tutorial checkidot. Langkah pertamanya kita download terlebih dahulu Microsoft Office profesionalnya ada di sini ya. Nah linknya nanti saya copy di deskripsi kalian bisa cek. Nah kita tarik ke bawah, scroll ke bawah. Nah ini Microsoft Office 2021 Pro Plus. Oke, okay. kita scroll. Tampilannya seperti ini. nah nanti saya masukkan passwordnya 123 oke okay, supportnya harddisknya harus kosong 8GB memori atau RAMnya 2GB minimumnya prosesor Intel Core Duo ke atas jadi kalau Core Duo bisa ini nah ini kalau mau yang Pro Plusnya kita pilih yang itu atau 32 bit yang ini kalau 64 bit klik yang ini nah ini password atau serial number nya microsoft office yang kita download tadi kalian bisa memasuki dua serial number ini saya tadi bisa masuk yang bawah yang kedua ini ya bebas nah kita langsung saja, cara installnya cekidot. Yang pertama, kita harus install dulu winner ini, ya. Nah, kita klik dua kali pada yang ini. Jika belum ada wiener kita install terlebih dahulu. Nah, tampil seperti ini, kita pilih "Yes", klik sekali saja. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya, kita pilih "Install". Nah, akan nampil seperti ini, kita klik "Toggle All". Nah, kita conteng Kemudian kita klik OK Selesai Kita klik down Nah, kita close Kemudian kita install Microsoft Office 2021 ini Kita masukkan passwordnya 123 Selanjutnya akan Nampil seperti ini, kita pilih Microsoft Office tadi Sesuai di video ini Nah, kita ikan tanda panah saya pada monitor nih kita tunggu sampai proses selesai enggak lama tonton terus video ini sampai akhir jangan di skip sebentar lagi selesai nah telah selesai kemudian kita tunggu sebentar selanjutnya kita pilih setup yang baca application ini kita klik dua kali ya pada bagian setup application ini selanjutnya muncul tampilan seperti ini kita pilih yes kita klik yes yang ini nah kan nampil seperti ini ini sudah memproses install Microsoft Office 2021 ini we're getting this ready nah kita tunggu sampai proses selesai ini enggak makan waktu lama ini hanya sebentar Sambil menunggu installing office ini, kita bisa minum secangkir teh atau minum kopi juga bisa menunggunya. Ini enggak makan waktu sangat lama. Nah, seperti inilah tutorial cara menginstal Microsoft Office 2021. Caranya sangat mudah kan? Nah, seperti inilah cara tutorial menginstal Microsoft Office 2021 Professional Plus ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat video tutorial kali ini. Setelah proses installing ini selesai, kalian bisa klik close. Selanjutnya, kalian masukkan serial number yang sudah saya kasih tadi. Terima kasih telah menonton video tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya bosku.